Selamat datang di mata kuliah Enterprise Resource Planning. Perkenalkan nama saya Meliana, saya akan mendampingi teman-teman di mata kuliah ini. Kalau kita sudah mengerjakan exercise 6 strip 1 yaitu exercise untuk membuat organizational unit dan juga uh, position. Kemudian kita sudah hire karyawan baru di exercise 6 strip 2 menggunakan personal action. Exercise 6 strip 3 kita akan lihat display dari hasil Inputan kita di exercise-exercise sebelumnya, caranya kita tinggal menuju ke bagian PA20. PA20 ini adalah display. Kita double-klik, kemudian di sini kita bisa melihat ada info type-info type yang di checklist. Ini adalah info type-info type yang datanya kita input menggunakan personal action yang tidak ada di sini. adalah yang family. Family member atau dependent. Ini karena e, status dari karyawan itu marital statusnya single. Makanya tidak ada family member. Seperti itu. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman memahami exercise 6-3. Terima kasih.